Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Widya Kitchen Di video kali ini aku pengen share bikin kue brownies Ini super ekonomis karena cuma pakai satu telur Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Pertama-tama kita siapkan wadah bersih, kemudian 200 gram tepung terigu ini protein sedang. Kita ayak ya. Biar enggak ada yang menggumpal. Kemudian garam, soda kue, baking powder juga kita ayak. Cek resepnya di deskripsi ya. Ini coklat bubuk. Kita aduk sampai merata, kemudian bisa kita sisihkan kemudian satu budi telur kita tambahkan 100 gram gula pasir ini kita mixer sampai gulanya larut aja ya setelah gulanya larut kita bisa masukkan ke adonan yang kering tadi ya tuang ke adonan yang kering kemudian mixer sebentar sampai rata aja ini masukkan satu bungkus susu skm coklat tambahkan air mixer lagi sampai adonannya rata ya untuk teman-teman yang baru gabung jangan lupa subscribe ya biar aku lebih semangat upload videonya tiap hari kita masukkan esen coklat secukupnya Kemudian saya masukkan 100 ml minyak goreng Untuk minyak goreng bisa kalian ganti dengan mentega cair juga ya Aduk sampai benar-benar merata ya ini minyaknya Kemudian kita tuang ke loyang Loyangnya sudah aku olesi minyak terlebih dahulu ya Oh ya, loyang yang aku pakai ini ukuran 18 ya Kemudian adonannya siap kita kukus ya Pastikan kukusannya sudah panas Masukkan adonan Kita kukus 25 menit di api sedang sedar kecil ya Alhamdulillah brownies kita udah matang, tapi kita tetap cek untuk kematangannya dengan ditusuk. Kalau udah tidak ada yang menempel, berarti brownies kita udah matang. Siap kita dinginkan. Pastikan brownies kita udah benar-benar dingin ya sebelum kita mengoleskan butter cream. Olesi buttercream secara merata sampai mulus kemudian kita tambahkan seres ini terserah teman-teman ya mau dihias pakai apa hari ini aku lagi pengen pakai seres kemudian kita potong-potong di sini aku jadi 16 potong ya teman-teman Ini dia kue brownies ekonomis kita hari ini. Cuman pakai satu telur, kalian wajib coba ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.